Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala merbahaya, melapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita akan menonton sebuah sosial eksperimen yang dilakukan oleh seorang warga Indonesia. Ya, tentunya berkenaan dengan Malaysia, Guys. Dia akan bertanya-tanya bagaimana istilahnya Malaysia di mata orang Indonesia milenial ataupun anak-anak zaman sekarang lah seperti itu. Nah, ini dari channel Mr. Bas guys. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya Mr. Bas ya karena menyajikan konten-konten yang memang positif, bagus ya. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, okay, jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe-nya Mr. Bas channel. Oke. Okay. Hai, hey, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam apalagi di channel kami, Mr. Bas. Oke, okay. bagaimana kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik, alhamdulillah saja. sehat, rapih dan dimulakan rezekinya Amin ya. Amin, amin ya. Pada hari ini saya tengah jalan-jalan bersama istri saya di tengah-tengah keramaian, di mana tempat biasanya? Oke, okay. okay. pada kali ini saya akan melakukan sosial eksperimen lagi. Oke. Okay. Ya. Sosial eksperimen lagi kepada pemuda-pemuda yang tengah berkumpul di tempat ini di jalan ini dengan pertanyaan seperti itu. apa yang kamu tahu tentang negara Malaysia? Dan pertanyaan kedua adalah apakah pemuda ramai banget yang ya di sini? Jawa di Malang ini tahu bahwa di Malaysia. Oh, berarti Mr. Bus ini di Malang ya, guys ya. Oke. Okay. Ya ramai juga warganya yang bersuhan Jawa. Oke, okay. kita mulai sosial eksperimen. Kita mulai cari mangsa. Alright. boleh minta Bu Yes minta Jadi kami berkonten seputar Malaysia. Menurut Bu, Malaysia itu sejarah seperti apa? Eh uh, yang mayoritas eh Islam kuat Yang mayoritas Islam semua agamanya. Oh, hmm. Terus orangnya lemah lembut. Orangnya lemah lembut. Wow. Lagi. Oh, Juga, uh, maju, ya. dunia, banyak banyak punya, <laughs> negara Malaysia itu punya banyak dan di mungkin sosialnya mungkin agamanya sudah maju ya. Tamannya maju. Orangnya tuh banyak berbisnis. Banyak berbisnis, mudah-mudahan. Itu umpamanya sekarang. Seperti negara Malaysia itu menuntut pas kedapatan. Berbahasa Melayu. Berbahasa Melayu. Melayu Inggris, ya, oke. Okay. Bisa Inggris, bisa Melayu, bisa Inggris begitu. Oke. Okay. Mayoritas Islam. Ini juga, juga tahu belum bahwa di Malaysia itu ramai sekali warga Malaysia yang berasal dari Jawa. Belum tahu. Oke, okay. banyak yang belum tahu betul. Saya aja kalau nggak nonton video tentang Malaysia ataupun dari share share teman-teman sekalian, saya mungkin nggak ngerti bahwasannya di Malaysia itu banyak orang-orang Jawa di sana, banyak keturunan-keturunan Jawa di sana. Mungkin saya nggak bakalan ngerti, guys ya. Oke. Okay. Ya, eh, Malaysia. Malaysia. Hah? Dari mana di itu? ya. Indonesia itu negara apa? Pandangan ya. Indonesia. Bagus hampir diri seperti Indonesia. Ya, apalagi mas eh, seperti apa negara Itu yang Oke. Waw, kerjanya lebih tertata. Oke. Kalau pemerintahnya seperti apa? Menurut saya, negara Malaysia itu kan udah menjadi negara maju, udah okay. menjadi negara yang hampir mau maju ya. Jadi menurut saya tuh pemerintahnya itu lebih tertata dan juga saya melihat uh, dari sistem kerjanya juga lebih bagus. Orangnya lebih okay. ramah. Orangnya lebih ramah. Okay. Uh, apa lagi? Orangnya lebih ramah ya. Pertanyaan wow. Nah, dari mas Adut lagi. <Gül> Apa kampanya sudah tahu bahwa di Malaysia berapa sekali warganya yang orang Jawa? Banyak sih Sudah tahu berarti ya, sudah tahu. Kalau boleh tahu, tahu perjalan orang Jawa ke Malaysia ke Semenanjung Malaysia itu pada arah berapa? Wah itu. Waduh, kaya itu pertanyaan. Lupa. <Gül> Tidak boleh tahu ya kalau banyak sekali Jawa. banyak. Iya, banyak juga. Banyak pintar saya ya. saya, mereka hijrah ke, ke, di wilayah, ke di Malaysia. Sana namanya okay. Okay. saya. Pada pada uh... zaman Malaysia. Oke. Kasih mas ya ya masih, masih Keren negara tetangga negara yang negara yang sudah sama dia sih dengan Indonesia kayak ada ada orang-orangnya ada apalagi sudah uh, tahu apa negara yang mungkin bisa dikatakan negara yang boleh dikatakan termasuk menurut pandangan Oke, ya pertanyaan yang kedua adalah apa banyak tahu bahwa di Malaysia itu ramai sekali orang Jawa atau orang Malaysia yang berkebang dari Jawa. Sudah tahu apa? Belum tahu. Kami belum tahu. tahu. Sekarang ya. Sebenarnya tahu tidak ya? Orang Indonesia banyak di sana, nah, tapi kalau yang bagian besar Jawa ya, belum tahu. Ya. Iya, masih. iya memang di sana itu sebagian besar uh, yang paling banyak kita lihat adalah dari di Jawa. Yang pertiga sama banyak akan di sana. Terima kasih lagi ya. Oke. Okay. Terima kasih Mas ya. Oke, okay, itu ya sosial eksperimen pada hari ini dengan pertanyaan eh, apa sih negara Malaysia menurut Anda begitu ya? Negara Malaysia itu seperti apa sih? Dan yang kedua adalah pertanyaannya apakah sudah tahu bahwa warga Malaysia banyak sekali atau ramai sekali yang berketurunan dari etnis Jawa? Betul -betul. Dan rasa banyak yang belum banyak tahu gini ya. Malaysia itu orangnya ramah-ramah sopan santun, mayoritas beragama Islam Kemudian negaranya dari segi ekonomi lebih maju begitu Kemudian dengan pertanyaan yang kedua, ternyata mereka lumayan banyak tadi yang saya tanya-tanya Tidak tahu bahwa di Malaysia itu banyak sekali kegunaan Jawa begitu Ya dan sebagian kecil tadi yang tahu, mereka tahunya bahwa di Malaysia itu banyak uh, orang Malaysia yang berketurunan uh, orang Indonesia begitu tidak uh, Jawa, begitu ya? tahu lebih spesifik bahwa keturunan uh -huh. tersebut adalah mayoritas keturunan keturunan Jawa. Uh -huh. Oke, itu saja sosial eksperimen pada kali ini selebihnya kurang lebihnya saya mohon maaf, bisa apabila ada kesalahan yang tersengaja atau tidak sengaja. Dari saya sampai jumpa di selamat Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Oke, okay guys, sudah selesai dan itulah tadi sosial eksperimen. Ternyata banyak orang Indonesia yang tidak tahu ya, bahwasannya orang Malaysia itu banyak yang keturunan daripada Jawa. Ya, mungkin bocil-bocil juga nggak bakalan ngerti sih. Makanya, kalau menonton video itu nonton yang kayak gini, kayak gini gitu kan? Jangan yang provokator, nah, apalagi channel-channel yang hoax gitu kan? Jangan, nah, oke, okay, di sini kita akan baca komentar-komentarnya, guys. Orang Melayu Malaysia ini kebanyakan berasal dari Sumatera karena di masa lalu berlaku migrasi ke sana. Oke okay, juga dari pulau-pulau lain di Indonesia seperti Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Di Malaysia semua yang berasal dari kepulauan Nusantara, kira Jawa, Bugis, Sumatera, atau apa saja asalkan beragama Islam dipanggil orang Melayu menurut perlembagaan. Wow begitu ya. Aku bekerja di bank di office kami ramai worker cleaner dari Indonesia. Oke, okay, mereka bukan saja rajin, malah humble dan sopan. Ada seorang mbak ini selalu membersihkan meja workstationku. Ah, rasa happy bila meja bersih sebelum mulakan bekerja. Kadang-kadang dia offer untuk buatkan teh atau kopi, ya kan? Jadi, sebagian balasan aku suka belikan dia breakfast setiap kali hari raya, aku pun tak lupa bagi duit raya untuk dia. Satu hari aku hendak sholat zuhur di surah office, Tiba-tiba terdengar bunyi azan yang merdu dan mendayu Sangat menangkap syahdunya Rupanya alunan itu datang dari gardener plus cleaner lelaki yang saya selalu jumpa Mereka sangat taat beragama, kagum sangat dan kami akhirnya sholat berjemaah bersama Indonesia dan Malaysia, kita bersaudara. Itu yang mau aku kata. Terbaik dan subscribe. Salam hangat dari Malaysia. Saya keturunan Thailand. Oke. Okay. Tapi amat berbangga dengan bersyukur sebagai rakyat Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih rakyat Indonesia. Oke, okay. karakter orang Malaysia nggak jauh beda dengan orang-orang Melayu karena satu rumpun. Saya suka YouTube nih, kejujuran, keikhlasan, dan kebaikan orang-orang Indonesia. Ini saya senang, sangat penghuni. Alhamdulillah, salam serumpun Nusantara. Banyak sekali komentar-komentar positif di sini, guys, dan hampir tidak ada komentar negatifnya. Karena mereka setidaknya istilahnya akan suka kepada hal positif, beda halnya kalau kita tidak suka dengan hal positif. Pastinya, kita akan suka kepada hal yang negatif seperti itu, teman-teman sekalian. Dan semoga ini menambah wawasan kita semua, ya, termasuk saya dan juga teman-teman sekalian, ya. Bahwasannya, sedikit pandangan daripada anak-anak milenial yang ada di Indonesia tentang Malaysia, yaitu Malaysia itu maju terus beragama orangnya ramah tamah sopan santun seperti itu dan sama juga orang Malaysia ketika kita lihat komennya orang Indonesia di mata mereka sama sopan santun ramah tamah taat beragama dan Masya Allah sangat-sangat bagus sekali ya jadi bisa dikatakanlah lah banyak masih kebaikan-kebaikan di antara kedua negara ini yang mungkin mereka yang suka negatif tidak tahu seperti itu guys. Jadi mending kita pilih kebaikan atau ketidakbaikan ataupun hal yang negatif. Jadi itu pilihan teman-teman sekalian mau baik atau tidak. <laughs> Kalau saya sih pasti baik ya. Jadi istilahnya yang dipilih adalah kebaikan sehingga kita... Dampak positifnya ada, bukan dampak negatif daripada ketidakbaikan itu sendiri. Oke, okay, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Pemirin diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.